Kalian bisa memanggilku Anan Bagaimana? Guru Anan! Hidup! Hidup Guru Anan! Hidup! Hidup Guru Anan! Hidup! Hidup Guru Anan! Hidup. Hidup, hidup! Guru, sebelum bertemu denganmu hidupku penuh dengan kesedihan tapi perkataanmu memberiku alasan baru untuk hidup kembali. Jadi untuk mengucapkan terima kasih, aku membawakan hadiah untukmu. Halwa buatanku. akan sangat merasa bahagia jika kau menerima hadiah ini. Tolong terimalah, Guru. Bu, Guru tidak menerima hadiah dari siapapun. Jadi sebaiknya letakkan hadiahmu di sana. Aku membuat persembahan ini dengan penuh bakti. Jadi aku akan memberikan persembahan ini kepada Guru. Terimalah. Dewa ada dalam setiap jiwa Itu sebabnya kita tidak bisa membuat mereka marah Bu, silakan kembali ke tempat dudukmu ya Karena guru belum menyelesaikan ceramahnya Guru, jika kau mengizinkannya Apa, aku bisa membagikan halwa ini kepada semua orang sebagai persembahan? Tidak perlu Wanita itu membawa persembahan ini kepadaku dengan penuh kasih sayang jadi hanya aku yang akan memakannya. Murid-murid, perbuatan adalah yang paling penting dalam hidup ini uh, Apa yang kau lakukan, Pak? Kau memakan halwa manis dengan minuman yang pahit Kau tidak memahami nilai ini hanya aku yang bisa memahaminya. Tidak penting jika aku mengerti ataupun tidak. Yang pasti aku memahami satu hal. Apa ada? kisah Di balik wanita yang membawa Halwa ini Akhir-akhir ini Dia mulai sering menghadiri ceramah Tapi bukannya mendengarkan ceramah Dia hanya selalu menatap dirimu Dan tersenyum pak Aku rasa wanita itu telah Jatuh cinta Kepadamu pak Nonyol <SILENCIO> oh, sekali kau Kau adalah muridku kan? Iya Kalau begitu jangan melewati batas oh, Tapi pak oh, Kenapa kau marah kepadaku? Aku hanya mengatakan pendapatku oh, Itu saja pak tidak lain Semua pengikutku Menatapku dan juga tersenyum kepadaku <SILENCIO> Sama seperti warga desa yang lain Wanita itu juga suka mendengarkan ceramahku Hanya itu saja, mengerti? I iya, iya pak Pergi, Pergilah Belikan aku makanan yang pedas Cepat. Ba baik, baik pak Saat ini aku bisa Menangani Dino, tapi bagaimana jika di masa depan orang lain memperhatikan ini? Apa yang akan kulakukan dari satu mulut gosip akan tersebar perlahan-lahan ke seluruh desa. Aku harus melakukan sesuatu. Dikejar-kejar anjing, hah? Kau datang pagi-pagi membawa makanan, pak? Ini aku. Kau? Kau? Kenapa kau kemari? Bukankah aku sudah melarangmu untuk datang kemari? Be bagaimana kalau dilihat orang? Lihatlah, pak. Setelah bertemu denganmu, aku tidak sabar lagi. Makanya, aku menyamar seperti wanita yang ditinggal oleh suami. Kau sangat suka warna ini, kan? Tidak ada yang tahu selain aku. Kalau suamiku pasti bisa selamat. Ada apa? Apakah aku salah? tidak salah kau terbukti sebagai istri yang setia Harki aku merasa bangga padamu jujur saja aku merasa senang melihatmu ada di sini kita akan hadapi akibatnya nanti sekarang kau harus peluk aku ya Berpikir ada cara lain agar kau tidak dikenali oleh orang lain. Apa? Jangan menyamar menjadi orang suci, bawa aku dan Kundan ke dasar lain yang jauh dari sini, dan kita awali hidup yang baru. Kita bisa bahagia bersama, Pak. Jauh dari kehidupan yang sekarang. Ayo, Pak! Hei, tunggu dulu. Tunggu, kau sudah tidak waras ya? Dasar baik! Apakah kau tidak lihat? ha? Hidupku mulai mapan saat ini. Semua yang tidak aku miliki dulu Jadi terkenal, punya uang Dan aku sangat dihormati Sekarang aku punya Lalu sekarang, apalagi yang aku inginkan? Orang yang dulu menghina aku, sekarang hormat kepadaku Ini baru awalnya saja, Harki Tunggu saja, aku akan mendapatkan uang yang banyak Tapi, Pak, aku cukup Jangan bicara lagi Sebenarnya apa maumu, ha? Kau ingin aku tinggalkan semua ini, lalu kabur bersama denganmu? Kalau seperti itu, polisi akan curiga dan menangkapku. Tidak, Pak. Aku tidak mau. Hal itu terjadi. Aku tidak mau kalau aku sampai di penjara lagi. Rencana ini sudah kupikirkan baik-baik. Aku tidak akan mundur. Aku tahu benar. Jika akhirat Sing... Akan aman selama dia menyamar Dan tidak ada seorang pun yang akan mengenali dia hmm, Sekarang kau paham? Ya, aku paham Aku hanya mencemaskanmu Bagaimana jika... Aku baik-baik saja Rencana ini sudah aku pikirkan matang-matang sekarang lebih baik kau bantu saja aku hmm? aku akan membantumu pak tapi menurutku sebaiknya kita bertepuk dan saja dia pasti merasa gembira tidak tidak jangan seperti itu pikirannya akan teralihkan lebih baik biarkan saja dia mengawasi Manggala dan juga Nimbul Aku bisa datang kemari siang hari pak Aku takut kalau kemari malam-malam seperti ini Dasar payah Jika semuanya terkendali Apa kau harus bertanya? Ah, huh? Tidak Kau tidak lihat? Seharian aku dikelilingi para warga desa Itulah yang ku takutkan Mereka selalu ada di dekatmu Bagaimana jika mereka bisa mengenali wajah dan suaranya? Bagaimana jadinya nanti Benar juga sampai kapan aku bisa menyamar Aku harus mencari jalan keluarnya Sebelum aku pergi, kau membuatku berpikir Akan aku cari solusinya Ayo, akan aku antar kau pulang ke rumah hmm? Jangan pergi sendirian malam-malam tapi resikonya sangat besar, Pak. Ya sudah, lihat saja nanti. Itu baru terjadi jika ada yang mengenaliku atau melihat wajahku. Lihat, ya, ya, bisa kan? Ayo, ayo. kosong Bu, aku minta air Akan aku ambil sendiri Kenapa pintunya dikunci dari luar? Berarti ibu sedang tidak ada di kamar Mungkin di kamar yang satunya tidak ada orang di sini. Ibu juga tidak ada di sini. Lalu kemana dia? Di teras, dingin sekali. Seharusnya dia tidak ke sana. Tidur di luar kamar atau di halaman. Cepat pergi dari sini. Suara apa itu? Kau mau apa? M Musuh kita ada di dalam, Pak. Bagaimana jika kita dilihat sekarang? Jangan orang? berisik. Tidak ada orang di sini. Kita cuma berdua saja. Jangan pikirkan mereka, lihat, lihat saja mataku Ada orang sana Tapi siapa? Akan aku bangunkan ibu Kapan kalian datang? Kami baru saja datang, tapi kau tidak ada. Kau di rumah temanmu? Hmm? Tidak, penyihir baik hati. Aku ke pasar bersama kakak Meli dan Kapuskar. <gif>